halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video ini kita akan bahas tentang 4 zodiak yang mendadak kaya di bulan juli tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang mendapatkan masing-masing zodiak yang mendadak kaya di bulan Juli tahun 2021, pertama, support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua, selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang mendadak kaya di bulan Juli tahun 2021.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 3 of swords, ataupun tiga pedang untuk Zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Aris yang dimana sini digambarkan seorang Aris akan mendapat kaya di bulan Juli tahun 2021 di sini dikategorikan seorang Aris akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana disini akan mendokter keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan disini juga, Aris tidak akan menyiapkan angka, serta tidak akan menduga-duga pekerjaan yang ia terima di bulan Juli, yang dimana disini hasilnya sangat berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta rezekinya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Sword. Secara umum Queen of Sword seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan seorang Aris sendiri, dan di disini menggambarkan sosok seorang Aris akan menerima tiga tawaran pekerjaan, yang dimana disini nilainya sangat besar. Yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung penuh oleh pasangan, didoakan oleh pasangan serta disini seorang harus mempunyai tujuan untuk membagikan keluarga serta pasangannya sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the magician. Secara umumnya the magician itu diartikan mahir dalam melakoni sebuah hal, mahir dalam semua pekerjaan, mahir dalam semua situasi dan kondisi. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan Sosok seorang aris merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi semua keadaan, mampu mengatasi dalam kondisi apapun, yang dimana di sini seorang aris akan mendapatkan pekerjaan, serta menyelesaikannya yang akan mendokar keuangan kehidupan rezeki seorang aris, yang dimana di sini seorang aris mendapatkan hubungan doa dari sebuah pasangan, serta di sini seorang aris bertujuan untuk pembagian pasangan dan keluarga aris sendiri, dan untuk zodiak yang kedua adalah. 9 of Swords ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang prosedek Libra yang dimana di sini digambarkan seorang libra akan kaya mendadak di bulan Juli tahun 2021. Di sini menggambarkan seorang libra mempunyai banyak ide banyak gagasan yang dimana di sini untuk membuat sebuah usaha yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan serta mampu finansial seorang libra lebih bagus lagi. Dan di juga tidak tertutup kemungkinan seorang libra akan dibantu seseorang yang dimana di mana di orang terdekat yang di mana di sini memberikan sebuah usaha pekerjaan yang sangat besar yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan libra sendiri dan untuk support energinya teluk King of Cap. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari lupiah sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra, merupakan sosok seseorang yang akan kaya mendadak di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Libra mempunyai banyak ide gagasan untuk membuat sebuah usaha yang mampu mendongkar keuangan kehidupan finansialnya sendiri. Dan di sini King of Cup merupakan seseorang yang akan memberikan sebuah Pekerjaannya sangat besar kepada seorang Libra, dan di sini seorang Libra juga didukung oleh orang tua, sahabat, serta rekan-rekan Libra sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan cerdik yang kedua di sini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi semua masalah, mampu menghadapi semua masalah di dalam kondisi apapun, dan mampu menjalankan semua pekerjaan di bulan Juli tahun 2021. Meskipun di sini seorang Libra diberikan pekerjaan dari seseorang, namun di sini seorang Libra mampu membuat sebuah usaha tambahan yang dimana di sini atas ide gagasan karyanya sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan serta rezeki seorang Libra akan lebih bagus lagi. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah Two of cup ataupun dua piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana mana di sini gambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mendadak kaya di bulan Juli tahun 2021. Di sini ada dua prediksi yang digambarkan kepada seorang Pisces. Yang pertama, seorang Pisces bersama seorang pasangan sama-sama menjalankan usaha yang dimana di sini tujuannya untuk mendongkrak keuangan dan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di bulan Juli ini hasilnya akan mereka dapatkan yang dimana di sini juga akan berdampak positif pula kepada hubungan asmara seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021. Dan di prediksi yang kedua di sini seorang Pisces akan bertemu seseorang yang dimana di sini akan memberikan sebuah... Pekerjaan yang bernilai besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan seorang Pisces Dan disinilah seorang Pisces dikategorikan seseorang yang akan kaya mendadak di bulan Juli tahun 2021 Dan untuk sebuah energinya adalah Bates of tackle. Secara umumnya, page open Pentacle itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok, sosok seorang bisnis akan berjuang bersama pasangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di bulan Juli ini adalah keberhasilan yang mereka dapatkan, yang dimana di sini berkat doa dari seorang anak. Dan di sini seorang Pisces bersama pasangan mempunyai tujuan untuk memperagakan seorang anak bises sendiri. Dan di sini juga seorang Pisces akan bertemu seseorang yang dimana di sini akan memberikan pekerjaan yang dinanya sangat besar. Yang dimana juga di sini merupakan rezeki dari seorang anak. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan sudut yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang mampu menjalani pekerjaan apapun. Yang dimana di sini seorang Pisces berjuang bersama pasangan. Yang untuk membahagiakan seorang anak, serta di sini seorang anak akan mendoakan seorang bisnis sendiri, dan untuk zodiak yang keempat adalah zoyof one ataupun tiga tongkat. Untuk zodiak keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus, yang dimana di sini digambarkan seorang taurus akan kaya mendadak di bulan Juli tahun 2021. Di sini digambarkan seorang taurus akan mendapatkan pekerjaan tiada hentinya, yang dimana di sini berdampak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Di sini juga digambarkan bahwasanya pekerjaan seorang taurus selesai yang satu, maka akan dilanjut lagi dengan yang satu, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana disilainya sangat besar yang mampu mendongkrak finansial lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021. Dan itu semua datang tanpa Taurus duga-duga ataupun tanpa Taurus sadari. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles secara memenyiapkan open takal itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di sini menggambarkan sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang akan mendapatkan pekerjaan tiada hentinya di bulan Juli tahun 2021 apabila pekerjaan yang satu sudah siap maka akan datang lagi pekerjaan yang lainnya yang akan bertambah positif kepada kehidupan, keuangan serta finansialnya sendiri yang dilupuh penuh oleh pasangan didoakan oleh pasangan serta disini seorang Taurus mempunyai tujuan untuk membahagiakan pasangan dan keluarganya sendiri di sini juga tidak tertutup kemungkinan berkat doa dari seorang pasangan, seorang terus mendapatkan tiga tawaran pekerjaan sekaligus, yang dimana di sini hasilnya sangat maksimal dan hasilnya sangat bagus kepada kehidupan keuangan Taurus sendiri. Dan jika takut magician, kita lakukan dengan sulit yang keempat di sini menggambarkan sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang mampu mengatasi semua. Luka seorang taurus yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan di sini seorang taurus tanpa menduga akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang dimana di sini berkat doa dari pasangan dan di sini pekerjaan seorang taurus tiada hentinya di bulan Juli tahun 2021 berkat doa dari pasangan juga dan disini disarankan kepada seorang taurus baiknya fokus kepada pasanganmu yang selalu mendoakanmu untuk mendapatkan kehidupan pekerjaan yang lebih bagus lagi dan disinilah. Bisa kita simpulkan, 4 zodiak yang akan tayang mendadak di bulan Juli tahun 2021 adalah yang pertama Aris, yang kedua Libra, yang ketiga Pisces, dan yang keempat adalah zodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang 4 zodiak yang mendadak kaya di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.